Pasti tertarik dengan promo-promonya. Kamu ya. disebutkan, Bang? Jadi kita untuk tipe XL7, okay. kita ada diskon 29 juta. XL7 29 juta. Plus 5 juta. Plus 5 juta. Plus lagi 4 juta. Plus lagi 4 juta. ya Banyak plusnya amat, Bang? Banyak banget. 29. Tambah 5 juta, udah ketahuan hmm. 34. Hmm. Tambah lagi? 4 juta. Tambah 4 juta. Udah ketahuan 38. Banyak tuh ya buset tambah lagi bang untuk tipe Z cukup dp3 juta aja dp3 juta aja ya beneran Bang beneran ini enggak gimmick kan bang? enggak gimmick dan bener-bener real kita bukan buat semata-mata buat konten biar rame oh, bukan kita kan. real oke teman-teman ketemu lagi di channel The Rosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sudah mendengarkan di video-video derosa auto nah buat teman-teman kita lagi mau review mobil Suzuki XL7 yang pastinya sangat laku banget sangat viral banget dan mobil ini terkenal tangguh tetapi harganya masih sangat murah teman-teman buat yang belum subscribe bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang bisa memberikan informasi dan tentunya menghibur dan tentunya buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau di review bisa menghubungi saya di nomor telepon di deskripsi agar saya bisa membantu memasarkan produk teman-teman insyaallah mudah-mudahan nah teman-teman kita tes drive mobil ini sejauh mana kenyamanannya sejauh mana mobilnya enak dibawa atau dinaiki oke okay. kita langsung masuk teman-teman Sebelumnya pakai sabuk dulu ya. Nah, bang, yang ini mobil XL 7 tipe apa bang? Ini tipe Beta. Tipe Beta. Iya. SL7 nah, teman-teman kita ditemani langsung sama Bang Rizal ya. Ya. Yeah. Selaku sales eksekutif senior di cabang mana bang? Di Sujuki Pulau Gadung, kita Suru, pusat Sujuki Pulau Gadung pusatnya oh, ya iya. Di daerah Jakarta Timur ya Jakarta Bang Timur. Bang, izin nomor telepon abang tolong di Bang iya. Nomor telepon 0812 Oke okay. 88 Oke okay. 06 Oke okay. 37 Oke okay. 14 14 Ini tipe XL Beta Beta Matic Beta Matic? Iya Ini Beta Matic Bang? Beta Matic Dalamannya udah bagus Bang ya? Dalamnya udah modis Udah modis ya? Luar biasa Saya pikir ini yang alpha loh Bang eh uh, hampir sama hampir sama ya kalau untuk s 7 ini Bang mm -mm. mau Zeta mau Beta mau Alpha Oke okay. itu kalau dari luar itu orang kamu nggak bakalan tahu itu Beta apa Zeta Oh gitu karena tampilannya sama tampilannya sama ya jadi kalau misalkan ada customer mau beli Zeta sekalipun nggak dimaluin dimal kok okay. bener tampilan bener, luarnya bener. udah cukup sama hampir persis bener-bener menyerupai banget. bedanya di mana Bang kalau untuk eksterior dulu deh kalau untuk eksterior, kalau untuk yang Z itu dia masih menggunakan kunci. Kunci, oke. Okay. Ya, jadi bedanya di handle pintunya itu berbeda, dia ada kunci. Ada kuncinya, ya, oke okay, baik. Itu yang tipe Z atau Beta? Z Zeta. Zeta, yang paling ya, terbawah ya. Terbawah. Kalau yang Beta sudah K. Yang Beta, Alpha sudah K. Yang sudah Beta K tampilan smart. seperti ini. Oh ya. Dan juga nih yang saya suka nih. Ini saya mengingatkan saya untuk interior mobil Honda Freed. Hampir seperti ini di sininya kayak kayak apa ya black piano gitu loh black bang piano. ya bagus sekali dan juga nih saya yang agak takjub di spionnya spionnya sudah dinamik view dilengkapi dengan kamera mundur ke belakang nih bang mundur pa maju nih ini untuk di ini untuk di spesies sebenarnya kalau untuk yang type bt itu spionnya masih biasa oke okay. jadi kalau untuk tampilan si Alpha dia spionnya seperti ini oh spionnya seperti ini cuman yang orinya yang orinya. orinya ini bisa mengerekam depan dan belakang belakang ini barangkali bisa Kali bang dapat bonus nih kalau teman-teman beli mobil ini bisa nah bisa banget nah. apapun mungkin bisa, bisa di Polo kipologadu nah apapun bisa ya bang ya iya yeah. susu kipologadu ini fungsinya selain merekam apa lagi bang? Ini sekalian merekam, jadi dia ada suara juga masuk ke sini. Kita okay. bisa mendengarkan suara karena untuk suaranya Mikey ada di sini. Oh gitu. Nah, jadi. Uh... Enggak hanya untuk gambar doang, suara hmm. kita ngomong seperti ini pun hmm. akan kerekam di sini. Oh iya, iya, jadi iya, iya. sekarang apalagi ini tuh sangat penting ya, karena okay. ketika terjadi sesuatu kita menabrak atau tertabrak, uh -uh. kita punya barang bukti. Oh iya, jadi enggak disalah-salahkan, atau gimana, Bener gimana. Dan yang Begitu. sebelah kiri ada di posisi depan, depan yang sebelah kanan ada di posisi belakang. konsol uh, box ya? Ya ini buat pendingin. Nah, ini buat pendingin, bang. Oh iya, ya. dingin loh. Jadi kalau misalkan beli minuman lagi dibeli hmm. di McD atau hmm. beli minuman di KFC hmm. Kalau nggak ada giniannya, kalau kita lupa minum kan minumnya udah, nah, dingin, udah ya. Ya. Bener. Ini dingin sih ya Ini kita tetap dingin sih Betul, betul. luka foldernya dilengkapi ya. dengan pendingin Pendingin. Nah ini pengaturannya ada di sini Bang? Ada di situ oh, Oke okay. Dan teman-teman untuk AC-nya digital ya Bang ya? Ya, ini juga udah ada auto atau AC, atau AC. Berarti kalau misalkan kita baru masuk mobil nih panas banget, kita tergini teng aja. Betul. Dia akan menyesuaikan suhu udaranya. Betul. Sampai semua keliling dingin baru, baru dia ah, menyajikan iya. kembali. benar Dan sudah dilengkapi dengan rear defogger dan front defogger. Ya, benar banget. Wih, bagus sudah lengkap. Buat teman-teman ini buat, kalau menurut saya sudah cukup mewah. Buat teman-teman kebutuhannya sudah ada di sini ya. Ya. Nah, bang, kita kapan parkir nih, bang? Boleh. Kita Boleh review. Nah teman-teman kita mendapatkan gambar dua gambar ya dua sisi di depan dan di belakang dan juga buat teman-teman penambahan di sini sudah ada kamera juga ya, ya kamera, mundur. kamera mundur di belakang jadi kita bisa mengetahui mana posisi di belakang persis di belakang mobil kita dan ini sangat bagus banget bang, ya Bang ya luar biasa yuk kita ke depan Bang ya. Nah, bang, kita mulai dari mobil yang paling bawah dulu paling ya. Paling bawah. Ya. Zeta, tipe Zeta. Berapa ya. harganya, bang? Zeta itu kita harganya ada di dua lima satu delapan Ya. Nah, teman-teman, dua lima belum termasuk diskon ya, bang? ya? Belum. Itu transmisi manual. Manual. Tipe Zeta. Tipe Zeta. Nah. Ya, betanya, bang? Yang betanya ada di dua delapan puluh juta, manualnya dua tujuh puluh, an, dua -an. an ya teman-teman. Untuk yang tipe alfanya, bang, yang alfa itu kita untuk yang matic dua sembilan puluh 100 ya. Nah, bang, saya mau nanya, bang, hmm. cashbacknya sekarang katanya lagi bener-bener gila-gilaan ya, bang. Gila -gilaan. Gila -gilaan. Ya, gila-gilaan lagi, lagi lan. Iya, jadi untuk cashback di tahun baru oke okay. dan menyambut Hari Raya Natal nah kita kasih diskon yang wow banget diskon yang paling fantastis fantastis di di beberapa dekade nih ya uh. hampir berapa puluh tahun yang lalu nih Bang <tuk> <tuk> <tuk> ini yang paling heboh ya, teman -teman. ini paling wow paling wow paling besar paling bagus dan juga dijamin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 Buset, tambah lagi bang tambah lagi kita nanti ada untuk full tank bensin bensin mau tambah lagi teman-teman langsung telepon bang Rizal ah di sini pasti ditambahin ya bang ya ditambahin itu itu juga ada bensin masuk tol nggak ada itu lah kan sayang ya kan dan juga kita keep silent nih bang ya khusus buat konsumen ada penambahan dari abang. Nanti setelah teman-teman telepon abang, ketemu bisa ya bang ya, bisa. ditambahin lagi ya. Bisa. Bisa. Tapi keep silent, nggak sekarang dibomonginnya. Ya. Nanti sesuai dengan apa yang teman-teman minta. Siap. Uh -uh. Gitu ya bang ya, gitu ya kira-kira ya. pokoknya Kira -kira ya? teman-teman gak usah khawatir diskonnya udah tadi udah banyak banget, hampir 40 juta. Teman-teman sudah dapat mobil ini. Berarti DP minim berapa bang? DP Mini promo yang paling bagus banget bang kita ada promo dari BRI dari BRI ya. oke okay, disebutkan bang dia untuk tipe Zeta cukup DP 3 juta aja DP 3 juta aja ya beneran bang beneran ini enggak gimmick kan bang enggak gimmick dan bener-bener real kita bukan buat semata-mata buat konten biar rame oh enggak bukan kita kan? real kita real ya jadi untuk sobat-sobat uh, yang nonton ini hmm. sobat ingin punya mobil oke okay. kapasitas sobat uh, karyawan okay. tetap rumah udah sendiri oke okay. penghasilannya udah cukup lah untuk eh uh, Oke, okay. ini DP cukup 3 jutaan aja. 3 juta doang. tiga jutaan hmm. aja. Ini enggak angsuran lagi, Bang. Enggak. Di depan, Pak, ada angsuran pertama. Oh, enggak ada. Bayar di depan, Pak, sama asuransi bayar di depan. 3 juta itu udah plus angsuran Sudah plus include semuanya. Include semuanya. Jadi cuman bayar ngeluarin duit 3 juta doang. Mobil juta doang, mobil, mobil dapat dapat dikirim oke okay. bayaran enggak langsung dikirim mobil oh angsuran di bulan depannya lah. bulan depannya aja iya. jadi enggak langsung diminta angsuran benar bang teman-teman penasaran kan DP 3 juta angsurannya ketemu berapa bang angsurannya itu kita ada di 4 juta 900-an 4 juta 900 berapa kali bang tenornya 6 tahun 6 tahun ya 4 juta Empat juta sembilan ratus lima selama enam tahun. Ya, jadi tenor cukup lumayan panjang. Iya. Jadi tapi ini uh, memang kemampuan apa tingkat resiko dari angsurannya masih kejangkau. Masih kejangkau banget. Betul. Masih di bawah lima juta. Masih di bawah lima juta. Empat juta sembilan ya teman-teman. Per bulannya berarti sekitar hampir 200 ratus. Gak ya. sampai dua ribu malah per bulan buat angsurannya doang iya benar iya angsuran dua ratus ribuan di bawah kejangkau <guluh> lah buat teman-teman ya jangkau banget dengan teman-teman setor dp tiga juta 3 juta aja dan itu saya pastikan total dp ya total dp bukan baru dp in doang ya enggak bener kan ada yang bapak spk dp 3 juta setelah kita spk tiga juta kesannya bayar lagi oh, enggak nah saya pastikan total dp teman-teman ini saya tekankan sengaja biar teman-teman tidak merasa dipermainkan sama kita benar, ya, benar. biar tidak merasa dibohongi sama kita. Hmm. Kita benar-benar real promosi, benar-benar real promosi jual dengan apa adanya, apa yang kita bilang insyaallah benar-benar pas. Gitu, yang penting teman-teman gak ada masalah Gak ada masalah Gak ada kol 3, kol nih Ini kol 2 masih bisa ya? Masih bisa Masih bisa Kol 3 pun masih bisa sebenarnya Kol 3 masih bisa? Masih bisa Kol 5 pun masih bisa ah, lu yang bener bang? Masih bisa kita proses Gue gak nyangka bang Dengan DP 3 juta bisa Nanti uh, leasing akan menentukan DP nya berapa Paling DP cuma berapa? naik dikit Tapi bisa Kol 5 bisa dibantu? Bisa pengajuan Pasti bisa tuh bang? Bisa Ini gak main-main loh bang? Enggak main-main kalau 5 biasanya udah gak ada obat buat kredit ya, teman kalau kita di sini ada obatnya hmm, gila bener pejuang tangguh lo beliau ini ya, jadi kalau bisa diskonnya besar dan ini hanya ada sampai akhir Desember akhir Desember ditunggu ya Bang ya ditunggu sayang banget tahun depan harga mobil berubah diskonnya berubah betul kesempatannya hilang betul oke selanjutnya Bang kita apa lagi nih Bang promonya Bang selain itu mobil yang lain barangkali atau yang lain kita ada promo untuk Uh, pengusaha, oke, okay. atau usaha nah. angkut barang Betul. atau jasa segala macam, Betul, ini bang, kita ada di si rajanya tangguh. Rajanya tangguh ya? Yeah. Kalau untuk harganya, berapa, bang? Disebutkan, bang, harganya kita untuk yang pickup standar. Standar itu satu 161 161.600 enam yeah. satu, Paketnya, bang, promonya apa, bang? Yang ada tadi, abang bilang pick up nih, lagi ada promo gede-gede ya. Yeah. Pick up kita DP. Uh, yang untuk yang FD Oke okay. Itu 6 juta Dp 6 juta bang? 6 juta Dp 6 juta, oke okay. Ang Angsurannya di 3,5an per bulan Dp 6 juta Angsuran 3,5 3,5 berapa tahun? 5 tahun 5 tahun Iya <laughs> uh, ya, ya, ya, ya. Jadi tenang, saya belum, sempat, uh, belum berhenti berbicara Belum berhenti, benar, benar Dp 6 juta khusus di bulan ini Oke okay dp cuman 2 juta aja 2 juta dua juta itu total DP TDP total DP total DP ya pengertian TDP total DP total bayar ya total bayar 2 juta dua juta aja dari 6 juta dari 6 juta di lagi lagi bang khusus untuk bulan di Desember ini cuman TDP 2 juta aja teman-teman saya tekankan kembali khusus di bulan Desember ya DP Bayar totalnya cuman 2 juta 2 juta nggak ada bayar-bayar apa, apa lagi bang? nggak ada bayar apa-apa Saya bicara seperti ini menekankan agar supaya Saya menuntut kepercayaan teman-teman Kalau ini no gimmick ya No gimmick? DP cuman 2 juta doang Real, Enggak bohong, Enggak dimanipulasi Enggak digombal-gombalin DP total bayar 2 juta angsuran 3,5 Selama 3, 5, tahun. 5 tahun Tuh clear ya teman-teman ya Nah oke okay ya teman-teman, kita ada lagi promonya yang sangat menggelegar lagi Yaitu Suzuki. Suzuki Suzuki R3 R3. Nah, yang di depan kita ini R3 apa bang? Ini R3 Sport R3 Hybrid Sport, Sport. Oke okay bang, promonya apa sih bang? Siapa pengen denger loh bang Jadi kita sama, promo akhir tahun dan menyambut natal kita kasih promo gede-gedean nah segede apa Bang Bu pengen tahu ya ini kita ada diskonnya 30 juta 30 juta plus 4juta plus 4juta plus lagi 4juta plus 4juta 8juta ya. 8juta 30 38 38, 38. 4juta 4juta 8 8 tambah 30 38 ya tambah lagi Bang atau tetap dapat. Dapat dong. Itu wajib, juta. wajib, dapet. wajib. Oh. Beli mobil enggak ada bensin enggak bisa jalan. Benar. Plus bensin juga kan? Plus bensin full, full tank. Full tank. Wow, gila bener worth it rekomendasi. Jadi untuk penambahan diskon atau aksesoris bisik-bisik ya. Bisik-bisik aja. gak nah, enak kalau tatangka sebelah. itu <laughs> Under table aja. <laughs> nah, Bang, apa lagi, Bang? Kira-kira, Bang? Jadi, oh, kita, itu paket kredit, bang. Paket kredit kita ada paket minim lagi dari BRI, dari BRI ya, dari finance, dari finance. Oke, okay. untuk yang tipe R3 spot ini, oke, okay. DP-nya cukup 7 jutaan aja, 7 jutaan aja, 7 jutaan aja. Benar bang, 7 total DP ya, total DP. Oke, total DP itu okay. teman-teman, 7 juta doang ya. Angsurannya okay. di 5,7 selama 6 tahun, 5,7 selama 6, 6 tahun dari finance. Tapi prosesnya susah gak sih, bang? Nah. Jadi prosesnya itu yang penting uh, si customer juga kooperatif. Kooperatif. Iya, betul. Dia memberikan datanya cepat, betul. Proses juga lebih cepat, betul. Uh, proses untuk si beri tersebut itu uh, untuk DP minim itu wajib karyawan. Wajib karyawan. Tetap, karyawan tetap. Iya, rumahnya okay. milik pribadi. Oke. Okay. Mau milik mertua pun bisa sebenarnya. Oke. Okay. Kalau yang GX nya bang? Yang GX nya yang Metik itu okay. kita ada di DP 6 juta. 6 juta. 6 juta. Tapi masih bisa diskon lagi dong. Bisik-bisik aja. Bisik-bisik. Teman-teman -bisik. <laughs> DP ril untuk yang tipe sport 7 juta, yang tipe GX-nya 6 juta. 6 juta. Angsurannya tadi 5, yang GX itu di 5,489 sekian. 5,4 sama 66 tahun. tahun. Betul, betul. Mau 8 tahun kita bisa juga. Bisa juga. Bisa juga. Oh ya. Bisa. Oh, coba Bang berapa bang angsurannya, Bang? angsurannya itu sekitar tiga koma sekian tiga koma sekian yeah. gede kecil tengah kira-kira tiga -kira. koma empatan tiga koma empatan yeah. wow nah teman-teman tadi XL7 kita udah bahas R3 kita udah bahas yeah. pick up pun kita sudah bahas tinggal yang ini nih si kecil gagah perkasa <laughs> betul ini tersedia dengan manual Dermatik manual Dermatik oke okay, harganya apa bang? harganya untuk yang manual itu lima 155 155 lima ya. manual murah banget. Satu murah banget, murah banget mobil kayak begini. 155 udah nggak ada kali emang mobil baru lu. Yeah. Iya, aja satu enam puluh bang. <laughs> Malam <pikap. laughs> <laughs> ini loh. Tapi kualitasnya nggak mengurangi ya. Kualitas tidak mengurangi, tidak mengurangi justru ya kelihatannya macho. Dalamnya maco. dalamnya juga enak. Tadi kita udah test drive, udah enak banget mobilnya. Ada paket nggak kira-kira, bang? paket ada oke okay. kita selalu ada paket untuk pemirsa semua sini. disebutkan bang paketnya apa aja paket kita ini DP mulai dari 10 jutaan oke okay. angsurannya mulai dari 2 jutaan aja dp2 per jutaan perbulan itu 10 juta masih bisa nego Bang masih dong oh, yeah? masih bisa naik. Oh. ya paling tidak bisa memberikan yang terbaik. Bisa memberikan terbaik. Betul. Jadi kan banyak juga Bang ada. Benar. Ah oh, saya enggak mau ada riba nik tertinggi atau banyak gitu Betul. Kita kasih yang promo 0%. Oke. Okay. Kita juga Betul. ada kerjasama uh. dengan BSI juga. BSI juga. Iya. Uh. Jadi sini syariah kita make kok. Oke. Okay. Oke okay, oke. Okay. Ada lagi? Jadi kita ada fast approval promonya ya? Promonya? Mm -hmm. uh, itu cukup satu hari aja tanpa survei. Tanpa survei. Tanpa survei. Hari ini pengajuan besok pasti sudah ada PO, PO pasti sudah ada persetujuannya iya. betul betul betul betul satu hari bang satu hari bang satu hari ya sangat luar biasa kerja cepat ya kita peng ingin memberikan pelayanan terbaik gitu. jadi nggak perlu nunggu lama-lama betul mobilnya ada kirim bang betul tinggal pilih unit aja tinggal pilih unit aja ya, <laughs> <laughs> ya. ah oke teman-teman sangat menarik ya kalau bahas promo-promonya Uh, sampai malam enggak bakal beres. <laughs> Karena banyak banget. Banyak banget ada ini lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi pokoknya waduh. Menang banyak dah. Pusing kita ya? sebagai pembeli. Pusing memang promonya, Bang ya? bener loh Banyak kan ya mau promonya, Bang? <laughs> Jangan. <laughs> Jangan ya. teman-teman <laughs> ya, ini promonya bener benar real. Enggak dibohong-bohongin, enggak digula-gulain, enggak digombal-gombalin. ya bener banget, Bang. Betul. Oke. Okay? Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi kata-kata maupun dari segi tampilan. Saya dari Deros auto Bang Rijal dari Suzuki SBT, Pulau Gadung. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.